Tidak ya, ada waktu kembali Untuk menghilang lagi Mengenai mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus dikendam dalam mengagumi dirimu melihatmu